So, kali ini aku berada di Neo Soho Mall Lobby Atrium Karena saat ini sedang diadakan pameran ilustrasi handuk dari KCC Indonesia Karena aku sudah memenuhi syarat untuk pemakaian handbook Kali ini aku akan berkeliling melihat-lihat karya ilustrasian handbook Yang ada di sini dengan memakai handbook Mari kita coba Halo semuanya, anjing! Hah, anjing! Hah, Hari ini aku lagi ada di pameran Ilustrasi handbook Yang ada di anjing! Hah, anjing! Hah, anjing! Hah, anjing! Hah, anjing! Hah, anjing! Ya, aku hari ini pakai handbook karena aku sudah, um, apa ya, punya, sudah memenuhi syarat untuk memakai handbook. Tarik sama Kalinda belum, jadi aku aja. Lihat ini. Yuk. ikutin. Siapa saja sih pemenangnya dan gambarnya apa aja? aku, ini karya-karya seni handbook yang sudah terpilih yang mengirimkan lebih tepatnya ke kasusnya jadi jadi bagus-wagus banget kan? Ini juga ada Aku seneng banget hari ini pakai handbook Nah, dan ini favorit aku Ilustrasinya Kai Senjang Solo Dance I <laughs> yang Blackpink gitu tahu? Iya, ya aku hmm. yang Blackpink. jadi gambar dia di gambar tangan. Tuh. Dilukis pakai tangan. Jadi bukan ilustrat ilustrasi di di digital. buat tentuannya untuk kalian pakai handbag kayak aku, ini ketentuannya ya. lihat aja kalau mau kalau mau lebih lengkapnya bisa di Instagramnya kak Sisi Mari kita buat laporan. Mari kita upload buat laporan. Kita buat laporan untuk Koreaner. Ini tanya nggak di mana ini? Tanya buat apa? Buat reng atau token influencer? Iya. Semuanya, <laughs> semuanya. semuanya. Like, subscribe, follow. <laughs> <laughs> Ada semuanya sampai sini dulu ya.